Karena ada tiga profesi ini, para penulis itu terkait Jadi judul FGD hari ini adalah sertifikasi penulis, penyunting, dan penerjemah Karena tiga-tiganya ini banyak dilakukan oleh satu orang Misalnya, ada seorang, bagi seorang yang meneliti tentang Asia Tenggara pernah kenal nama Profesor Anthony Ray, Sejarah Indonesia. Dia biasanya nulis buku serius, tapi kemudian dua tahun lalu dia menulis sebuah novel tentang Mataram. Ya kan? Jadi, uh, intinya seorang penulis itu bisa bergeser dari menulis bidang ahli kaliannya dia, misalnya saya, sekalian saya menulis politik hubungan internasional. Tiba-tiba saya menulis uh, cerpen dan novel, ada beberapa yang belum diterbitkan memang. Kadang-kadang saya juga menulis puisi, tapi saya tidak terbitkan belum. Saya sudah menerjemahkan beberapa buah buku, dan terus menerjemahkan. Jadi di dalam diri satu orang namanya Dr. Nasir Tamara ini, di dalam profesi kepenulisan, saya bisa melakukan tiga fungsi. Saya sudah menulis buku selama 40 tahun. Saya sudah menulis di surat kabar sudah 50 tahun. Pertama kali saya menulis di tempo, nomor satu, ada tulisan saya, ada foto saya di situ. Dan uh, berarti saya sudah cukup lama. Saya dulu editor dari Penerbit Sinar Harapan, yang sekarang sudah tidak ada, cukup lama. Dan di Penerbit itu, kami men... Uh, menerbitkan bukunya pengakuan parium misalnya utarji nah, kaljum pahri dan waktu itu belum ada yang sertifikasi. Kemudian para profesor juga banyak. Nah, saya juga lama jadi wartawan, akan sampai mencapai derajat uh, pemimpin redaksi, pemimpin umum. Jadi ya uh, saya rasa saya berhaklah untuk bicara soal ini karena saya sudah melihat selama 50 tahun pun. ...perjalanan uh, tulis-menulis di tanah air. Ya, banyak sih yang mungkin waktu saya menulis buku pertama di sini mungkin baru berusia 20 tahun, gitu. Eh, maksud saya baru berusia satu tahun, gitu. <laughs> ya, jadi, uh, ini, jadi, di sini, Pak Tobing, uh, anggota kita ini macam-macam. Jadi, untuk pengenalan, anggota kita ini ada yang karya tulisnya itu fiksi, novel, roman ada yang karya tulisnya puisi sepenuhnya ada juga yang karya uh, tulisnya itu nonfiksi dari sejarah, soal agama arsitektur, hukum ekonomi dan semua yang ada di dalam genre perbukuan di tanah air kita mau cerita sedikit kenapa kita bertemu hari ini saya sering sekali diminta untuk dibuatkan surat pernyataan oleh anggota satu pena bahwa mereka itu adalah anggota satu pena dan mempunyai kompetensi dalam tulis-menulis. Dalam pekerjaan terkait dengan pekerjaan mereka sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai peneliti, sebagai penulis buku. Saya sudah mensponsori uh, tanpa sertifikasi 10 uh, buku yang ditulis oleh 10 orang penulis dari satu pena untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu uh, lalu saya karena mendapat banyak input dari para penulis katanya Pak Ketua Umum ini katanya kebutuhan industri ini makin besar. Dalam profesi saya, saya memerlukan uh, sertifikasi. Nah lalu, ceritanya minggu lalu itu saya komunikasi dengan uh, uh, sekretaris umum. Saya bilang umum, kita secara internal harus membuat sebuah sertifikat yang baguslah, kayak ijazah UGM, saya bilang. Karena dia dokternya dari UGM, sedangkan saya pengajar di UGM. Jadi waktu dia mahasiswa saya sudah dosennya dia duduk di sekolah pas sarjana. Meskipun nggak ngajar langsung ke dia. Nah itu salah satu saya bilang. Dia bilang begini, Panasir lebih bagus kita rapat, kita rapat lebih luas karena ada baiknya juga sertifikat kita itu nantinya juga ada sertifikat yang dikuakan oleh badan nasional sertifikat profesi dia cerita aku udah punya nih Bang Nasir iya, cuman di bidang apa? sebagai kurator saya juga pengen punya sertifikasi di bidang penulis gitu, sebagai penulis oke, saya bilang jadi, kalau gitu kita coba ya bikin FGD dulu dan kemudian minggu lalu saya mampir ke kantornya Pak Aldo Tobing, saya ketemu dengan beberapa stafnya Bapak, diberi banyak bahan, saya baca semua. Dan saya pikir ini sangat menarik. Karena banyak sekali orang yang nggak tahu itu, tentunya kalau nggak datang sendiri ke sana, kantornya bagus, kemudian uh, profesional, terbitannya bagus, database yang bisa diakses secara uh, digital juga bagus, Kebetulan ada Pak Aldo Tobing, ya, saya kenal, sejak sama-sama di Kadim di uh, apa namanya, komisi tetap wakil uh, ketua umum bidang tenaga kerja. Dan jadi, udah lama nih kami. Kebetulan ketika tahu Pak Aldo Tobing di situ sebagai komisioner, komisioner ini penting sekali. Komisioner itu seperti, ya, kalau uh, apa namanya, Komnas HAM ada komisionernya, kemudian KPK komisionernya. Ini beliau juga komisionernya, nih. Dan, terutama beliau ini komisioner untuk sertifikasi dan beliau background-nya juga dari industri. Nah, jadi uh, tentang satu pena sedikit untuk uh, Pak Aldertobi, karena ada sebuah organisasi yang sudah mengeluarkan uh, juga apa uh, sertifikasi, organisasi itu mendapat lisensi dari BNSP mereka uh, mengeluarkan uh, sertifikasi nama sertifikasinya itu penulis dan editor karena itu saya merancang supaya kalau kita ada sertifikasi, sertifikasi itu di tiga bidang yang kurang dipahami orang yang pertama sertifikasi untuk penulis atau kita bisa sebut pengarang, lalu nama penulis sudah ada, kita ganti dengan pengarang lalu kita sebut juga sertifikasi untuk penyunting kalau nama editor sudah ada, kita ganti dengan penyunting dan yang belum ada adalah sertifikasi penerjemah padahal di dalam diri seorang penulis yang menguasai kata yang hidup dari kata tiga unsur itu melekat di dalam dirinya dan kapan saja dia bisa bergeser nah dulu saya diajak oleh organisasi itu untuk rapat dengan mereka saya hadir ke rapat itu dan ternyata rapat itu mereka menyiapkan sertifikasi tetapi ya, waktu itu uh, satu pena uh, belum siap karena belum ada permintaan dari para anggota kita ini sebuah karena kita ini sebuah organisasi yang harus uh, memenuhi aspirasi dan permintaan dari para anggotanya maka ketika permintaan itu sudah mulai banyak Beberapa bulan terakhir ini Sampai beberapa minggu terakhir ini Lalu uh, kita menginisiasi Bahwa mungkin saatnya Satu pena membuat mendapat lisensi dari PNSP Untuk uh, menjadi uh, Mereka yang bisa uh, menguji Para calon yang akan mendapat sertifikasi. Dan satu pena mempunyai sumber daya manusia orang-orang yang hebat sekali. Di sini ada Profesor Andik Purwosito yang bukunya sudah banyak dan teori-teorinya luar biasa. Dan di sini juga uh, ada Pak Eka Buyanta seorang penyair yang sangat senior juga yang biasa menyunting gitu kan. Jadi di sini juga ada Pak Azumardi, Azra yang hari ini izinkan masa data, ada Pak Komadani Dayat mereka ini semua penulis yang sudah banyak. Di sini ada Pak binoto Nadabdab yang buku-bukunya udah puluhan, yang sebetulnya ketika saya baca juga, wah ini ya levelnya, ini udah bukan hanya level ini. orang yang mendapat sertifikasi, orang yang nanti duduk di dalam pembuat sertifikasi untuk menguji. Ada Pak Nyoto yang bukunya banyak, bahkan baru. Jadi banyak sekali tidak bisa saya sebutkan, semua yang hadir hari ini adalah orang-orang hebat. Jadi ya potensi itu ada, para pengujinya ada di sini. Soal tempat, kita sudah punya uh, satu pena ini Pak Tobing, kita punya dua kantor. Kantor di Jakarta, satu kantor lagi di Yogyakarta. Jadi bah, wilayah Jakarta Barat, uh, Indonesia Ogen Barat, kita cover dari... Dari uh, Jakarta, Indonesia Timur sampai Papua, kita lebih uh, apa namanya cover dari Yogyakarta. Kita punya kantor, kita punya fasilitas, kita punya orang, dan uh, sudah terbukti melalui kerjasama antara semua. Misalnya pertemuan hari ini, Pak pertemuan uh, yang disiapkan oleh para anggota semua, gitu. Nah, hari ini, uh, minggu ini, uh, minggu depan. Satu pena itu uh, sudah apa tahun didirikan, uh, tapi kemudian secara resmi, secara legal, secara kita baru didaftarkan di Kementerian Hukum itu bulan September uh, Oktober ya, yang, ya. jadi ya uh, setunya ulang tahun kita itu adalah September Oktober terlihat dari uh, saya ingatan saya sih September tentunya dari uh, apa namanya SK uh, Kementerian uh, Hukum dan Ham yang memberikan kita status legal sebagai sebuah asosiasi. Satu Pena didirikan melalui sebuah Kongres, Pak Aldo, di uh, Solo, yang dihadirin 100 lebih pengarang uh, lintas genre dan dibuka langsung oleh Kepala Bekraf waktu itu, Pak uh, Tiriawan Munaf. Dan Satu Pena sudah mengantongi sebuah uh, MOU kerjasama yang dibuat oleh Bagraf dan uh, kami yang masih berlaku sampai sekarang karena Bagraf tetap ada di bawah Parekraf. Jadi dan uh, mudah-mudahan uh, hari ini uh, kita bisa belajar banyak dari uh, Pak Aldo Tobing yang merupakan wakil dari pemerintah yang dilangkat oleh presiden sebagai komisioner tentang suatu hal yang mau nggak mau uh, harus kita bahas dulu kita belum siap tapi kelihatannya kebutuhan industri sertifikasi ini uh, tidak akan terelakkan itu dugaan saya karena saya juga orang industri orang industri tekstil saya dan di situ juga ya, seluruh pekerja kami itu 50 orang Ah, hampir semuanya uh, yang penting-penting itu -penting tersertifikasi ter ter gitu ya tekstil, karena ada desainnya, ada ciptanya, ada segala macam gitu saya sendiri secara prinsip awalnya memang tidak mengingini adanya sertifikasi ini jelas teman-teman dengar semua karena saya juga ditanyakan, dulu kan Pak Nasir nggak mau betul, tetapi sebagai ketua umum, sebagai organisasi kita harus mendengar anggota yang berpendapat lain yang merasa bahwa sertifikasi itu penting dan kita harus memenuhi uh, permintaan mereka kira-kira demikian Ibu Rama uh, pengantar yang singkat dari saya supaya kita bisa lebih banyak mendengar dari Pak Tobing dan juga teman-teman bisa bertanya kepada beliau seandainya memang masih banyak pertanyaan yang tadi banyak sekali dilontarkan di WA Group sampai penuh WA Group hari ini yang uh, pada uh, tokoh orang yang tepat sekali menjawabnya.